Assalamualaikum banyak kopernya juga gede selamat tadi taruhin cukur selesai make up selesai selesai abu ini assalamualaikum kita mau make up akad nikah nih kita udah siap Koper satu, Baju Ini angkat doang jadinya Bawahnya dikit Biasanya banyak, kopernya juga gede Nanti siapin relawan koper nih kalau masuk dong, gak ada Gak ada tarfiran Gak tolong ada yang Dawain koper Semangat, sekarang -sekar kita masih nunggu teman relawan yang baik hati. masuk sini, guys. fokus. Semangat. Selamat, ya. Restnya udah belum mulai cakep, dulu. Udah siap nih pengantinnya udah di Pakai ngepul Kak Indah Akatnya jam sembilan kita mulai ya Mechamnya ya Jadi lagi dipasang Apa? Aku sih Masih cernak pernik buat cahaya nak Marsi, Marsi kata bawahnya Allah udah banyak Terus tapi sering gila Bersi -bersi. Hmm. Ya. Okay, cek dulu. <tuk <dan tukang> ya dulu. Hmm. Hmm. Ibu. <tuk dan tuk tangan> Ibunya masih muda Iya Senyum Senyum, Ibu Senyum, Bu Senyum Oke Lagi pembuatan Tiktok, nih Oke, lihat sini bagaimana? Setengah hasilnya <laughs> Deg-degan ya Ini jam berapa sih? Setengah sembilan Setengah jam lagi bakal jadi istri orang oh, Anda <laughs> oke okay. Berdiri boleh Kak. Lihat ini saya Gila Pake Sigur Sunda, pakai Sigur Sunda akad nikahnya Henanya juga tuh, Bayi Sani Hena, Bayi Sani dua-duanya dong Nah, sip Nih, siapa? Tuh, bajunya Di rumah aja lagi PPKM Jangan <tuk> <tuk> lupa, abis ini PLKG PLKG giginya, tapi nanti harus digiginya e banyak <tuk> nggak aneh juga nih Iya kan? Pakai tisu aja nanti ya Oke udah selesai kak udah selesai udah selesai udah selesai itu pengantinnya udah mau udah riwo udah riwo, udah mulai udah lo, mau udah ke musola terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like dan share oh, men. jangan lupa teman, teman kalian ini vlog ya bukan tutorial <laughs> oke okay. komen di bawah ya mau dibuat video apa lagi oke okay, dari dulu saya dadah, dadah. dadah. Terima kasih, terima kasih juga. Ayo ayo di depan ada dulu berat berat Permisi dua aja <laughs> Wah, kita arak-arak pengantin. <gul> <forgiveness> <rela <skies> relawan Cooper, terima kasih relawan Cooper Bu. di mana emang, Bu? Oh, gitu. Pengantin udah diarak. Eh, sormo Oh, Eh, wow. lagi bang depan Masa, kan iya iya yang jalanan itu permisi permisi eh ya, ada gede banget kita duluan aja bang. Bang. Oh permisi misi dulu mau duluan mau duluan nih kameramen nih kameramen oh iya, kameramen, ya kameramen kameramen mau duluan kameramen misi sibuk pak ayo ayo ayo kameramen mau duluan Ini sibuk apa beli gitu sudah keluar dan lumayan konten. <laughs> Terima kasih, Bang. Hey. Semoga amal ibadah <laughs> diterima. Tuh disemprot dulu. Wah, sebelum masuk kita semprot-semprot. Kuringnya. -semprot. semprot dia dulu tuh. Protokol, protokol kesehatan. Halo, <laughs> Bu. <tuk> ah. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh <nag>. um, Ini belum mandi, jangan dulu nenen <tuk> <tuk> Alhamdulillah, udah selesai <first> guys Aduh <tuk> <tuk> <tuk> Waktu mau masang, di rusun penampang wow. Bagus, udah <usara> lebih dikit, dikit gitu. kita jangan <tuk> minum dulu aja aja. Dulu, guys, ini kita mau racik, nanti bikin di rumah masing-masing. Jajan-jajan -masing. ya, ya, buat anak dulu. Ya. Eh ya Allah, Yeay, ini dia koin, koin, uh, kopi enak, creamy latte. Oke, okay. bukan sponsor. tas belanja jadilah dipeluk jangan lupa bawa tas belanja ini jangan dicontoh gitu guys wah uh, <tose Meu Deus> jidat siapa ini wah uh, ih kamu oh. nggak pakai masker kegedean maskernya ya mau jajan Sila dia sila. <gifat> Ngapain, Mbak? Nyemprot oh, no. Eh, HP gua ada. <mukti>